Patu, tu, Ifriq ni adalah sejenis jing, hok peseng, wong wai, kracap kraceng, patu tu keng reng. Gitu. Dari gulungan jing ni, Ifriq, dia katakan tu, sanggup depan Nabi Sulaiman, aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maknanya, hei Sulaiman, mung duduk di atas, khisi mung ni, aku akan bawa istana raja balqis dengan secepat mungkin sepenggal sekelip mata lah. aku nak bawa mari noya nah, kata dia gagah dia cepat dia tu dia sanggup sebelum daripada nabi Slemi bangun daripada ti perjumpah lama mana tu wallahu alamlah lagi dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah lagi amanah alhamdulillah dia royak sendiri katanya qawiyyun aminun dua perkataan kita akan jumpa pula perkataan qawiyyun aminun di dalam suratul qasas lepas pada ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Allah nakirulah arshah nan zuratah tadi, amtakul min al-ladina dayah tadi. Ayat tiga puluh tujuh, sahaja surah an-Naml. Masih lagi ayat-ayat nih hubungnya dengan kata-kata Nabi Sulaiman dan tentara dia yaitunya jin yang sanggup membawa istana ataupun singgah sana Raja Balkis kepada Nabi Sulaiman Ini Nabi Sulaiman tunjuk katanya dia adalah lebih uh, hanale ataupun lebih kuasa daripada Raja Balkis jadi uh, Nabi Sulaiman katanya kembalilah kepada mereka maknanya eh uh, ni lepas pada waqi raja balqis mari tawai atapong mari duk beri hadiah bunga mah kepada nabi sulaiman maka nabi sulaiman duk kecek seperti saya duk wayak dah pemarang tak ada kena ulah eh? nabi sulaiman katanya keliklah mu tasaduk tawailah kepada aku ni Harta benda tak ada berharga di sisi aku. Itu nah, begitulah. Kembalilah, kepa, kembalilah kepada mereka. Ia ya, ni ke apa ni? Yakni, kembalilah membawa amaranku ini kepada rajamu, balqis dan rakyatnya. Jika mereka tidak juga mahu berimek, maka demi sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentera yang mereka tidak akan terdaya menentangnya. Bukan arti Nabi Sulaiman ini Nak pergi pereh, nak pergi bunuh okay? tak. Tapi ugu wayak kepada wakil Raja Balkis Mungkin Lepas tu wayak kepada Raja Umum. Kalau tak masuk Islam Maka akan adalah Tindak ke Selepas daripada ni Dan kami akan mengeluarkan mereka Dari negeri sahabat dengan keadaan Menjadi orang-orang Taweneh ning ugu teh. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman tak biasa, tak tak apa ni, tak tak perang ataupun tak serang Raja Balqis. Cuma rayat kepada wakil dia macam tu. Gitulah dunia, sekarang ni pun siapakah hari kiamat. Orang apabila jadi wakil negara masing-masing, lagu tu lah Kecik lebih kurang dan sama ada duta ke ataupun wakil negeri dan sebagainya. Nabi Sulaiman berkata pula kepada golongan bijak pandainya Ni, daripada beberapa pihak mananya manusia pun ada, jing pada setengah-setengah, riwayat katanya syeteh pun ada anak cucu syeteh yang Nabi Sulaiman boleh retoh terutamanya jing beberapa jing yang pasang pelik-pelik ada yang Allah Ta'ala sebut ni namanya ifrit yang lepas al pada ayat ni Nabi Sulaiman apa ayat? wahai pegawai-pegawai Wahai pegawai-pegawai ku Siapakah di antara kamu Yang dapat membawa kepadaku Singgah sananya Sebelum mereka datang Mengadapku dalam keadaan berserah diri Memeluk Islam ini Nabi Sulaiman tanya Dari istana dia Siapa boleh Cokeh Istana Sebuah istana Buat mariduk Depai aku Belum daripada Duta ataupun Wokeh ni Okay, raja Balqis Klik raya kepada Raja Pas jalan Tak tahu berapa ribu kilo Nak boleh sapa Masya Allah Lalu tu lah Ni ada lah eh? Nota kaki di bawah Satu dua ni tujuh Yakni setelah utuh saya itu Menyampaikan amaran Nabi Sulaiman AS Kepada Balqis Dan rakyatnya Yakinlah di hati mereka Bahawa Nabi Sulaiman Bukan sahaja seorang raja Bahkan ia seorang Nabi Allah dan mereka tidak akan dapat menentangnya Balkis dan orang-orangnya Akhirnya mematuhi Suruh Nabi Nabi Allah itu Lalu berakat bersama-sama Orang-orang besarnya Dan pengikut-pengikutnya Menuju ke Palestin Untuk mengadapnya Cuba kita gambar ya Palestine Siapa di Yemen oh, Jauh Pada pasir belakang pada zaman itu nah, Zaman learning pun pada pasir juga setelah berita kedatangan mereka diketahui oleh Nabi Sulaiman, maka untuk membuktikan kekuasaan Allah taala dan ke, ke, kebenaran kenabiannya, Nabi Sulaiman bertanya kepada pegawai-pegawainya yang bijak, yang bijak pandai dari jin dan manusia seperti yang tersebut di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya. Ini nak menunjuk katanya Nabi Sulaiman lebih hanal Royak kepada jin royak kepada manusia Siapa nak bawa istano, Raja Balkis Widuduk Dekat dengan istano aku ni. Dekat dengan Tepat aku duduk kereta Belum pada Raja Balkis nak mari istano dia mari dah Dia cokeh Ambil selalu dah Sokoh Kalau detik besar pun Cokeh Buat mari Nabi Sulaiman kecik macam ni Di tempat dia ni Masya Allah Pakat dengan berlaku belakang? Patung? Apa ni? Jin? Honak tunjuk katanya dia, Hanale dia bijak dia pandai. Tuhlah Allah ta'ala anda Ayat 33 itu ayat 39 puluh sembilan. Kaulah jin. Ana atik bhihi qabla an taqoom min maqami. Berkatalah ifrit Gak tu ifrit Ya itunya. Jin ialah jin yang handal dan pintar berbanding dengan golongan jin yang lain. Aning, wallahu alam hidup dak di gela ni. Duduk mano? Tak ada kena tanya dah. Tu hal royak tu, royak cerita yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman Tak tahu apa 1000 tahun dah. Pas kita lah ni tak ada kena duk cari nama ke duk cokek, ifriq dak mano, anak cucu dia duduk mano. Nak? Ada kena tanya. Kita tahu katanya Cerita ni adalah cerita yang Allah Ta'ala Raya hak benar Patu, Ifrit ni adalah Sejenis jin, Hak pesan Wang wai Kracakraceng Lepas tu keng -reng. Gitu Dari gulungan jin ni Ifrit. Dia katakan tu Sanggup depan Nabi Sulaiman Aku akan membawakannya Kepadamu sebelum engkau bangun Dari tempat dudukmu Maknanya Hei Sulaiman Mung duduk di atas Khisi imum ni Aku akan bawa Istana Raja Balkis Dengan secepat mungkin Supaya sekelip mata nah, Aku nak bawa nah, Ayat katanya Gagoh dia Cepat dia tu, dia sanggup Sebelum daripada, daripada Nabi Islam bangun daripada Ti prajum. Lama mana tu Wallahualam lah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 Alhamdulillah, molek lah. Gapah-gapah duduk pada diri dia dan gapah dia piatah. Ifrit ni raya kepada Nabi Sulaiman katanya dia adalah kuat lagi amanah. Banyak dikalagi ulama-ulama yang duduk hurai perkataan kawiyun amin. Walaupun perkataan ni tu heraya adalah kata-kata jin ifrit. Tapi kawih, artinya kuat. Kalau ada pada diri seseorang, dia perintah. Dia jadi ketua. Alhamdulillah, maulik. Tapi kawih saja tak ada amin, tak boleh pergi. Sebab kawih, kuat tu. Kadang-kadang setengah-setengah orang, dia guna kuasa tak betul dengan tepat dan cara dia kena korbuh dengan amin amin artinya orang yang beramanah orang yang beramanah tak ada kawi tak ada kuat tak jadi juga orang sesat sisu tum tapi tak ada kuasa maka boleh jadi lomleu dalam hal pemerintah dia dia jujur dia molek dia beramanah tapi tak ada kuasa ha ni sebab itulah dua perkataan yang disebut di dalam Al-Quran setakat saya tahulah qawiyyun amin dua tempat dan dalam surah an-namlisa dan dalam surah at-qasas. Al so. Alhamdulillah ulama mair hurai panjang nak royak katanya tiak-tiak yuk samai manusia atas muka dunia ni kalau sekiranya guno kuasa dia dan guno amanah dia maka insya-Allah dari Dalam pemerintahan Bila jin sebut macam tu dak? Dia katanya sesungguhnya aku amatlah kuat, gagah lagi amanah. Ada lagi hak lebih pada jin ifrit. Tu hayak pula. Qal allazi 'indahu 'ilmun min al-kitabi ana atika bihi qabla an <tongan> yartadda ilaika tarfuk. Apa ayat ni? Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah. Ada khilaf banyak dikalai ulama. Dalam otak kaki, satu, dua, ni, sembilan. Siapa orang itu? Ha. Padahal hajing Ifrit ni, rakyat katanya, dia nak ambil istana Raja Balkis, belong pada Nabi Slemih, bangun daripada tempat duduk. Tapi seorang lagi, dia rakyat katanya, Hei Slemih, Belong pada mukli mata pah. Istana Raja Balkis depe de emang dah. Oh. Mak nah, ayat katanya lebih dia lagi. Tertanya dalam-dalam tafsir. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Siapa tu orang yang Allah Ta'ala wii ilmun kepada dia ha kitab. Yang demikian kelebihannya. Siapa tu? Tidak diterangkan dalam Al-Quran. Yang diterangkan bahawa ia seorang yang mempunyai ilmu pentahuan dari kitab Allah. Oleh itu nyatalah ia seorang yang salih dan makbul doanya. Ani nah, kita pun tak ada penuh lagi tanya. Juga. Dah Tuhir sendiri tak ada rayak. Katanya, orang itu siapa? Nama, gapa. Wallahualam, lah. saya tak ada tengok lagi dalam tafsir dengan secara luah. Katanya, siapa orang itu? Lepas tu, saya set cerita sini sikit dah. Orang-orang yang Allah Ta'ala rayak, tak takda rayak nama duduk mana, kulak senak lagu mana ni, adanya beberapa tempat. Dada KRO'an. Salah satunya, ayat ni, ayat 40 ni. Lepas tu, di ada surah Yasin. Wa ja'a rajulun min aqasal madinati rajulun yasa'a. Ha tu. Orang yang mari jauh daripada satu tempat, dia mari jalan raya kepada kaum yang duduk. Diraka kepada Allah. Itu yang tak ada juga. orang jatuh itu. Siapa? Namun, gapa? Bapa dia boleh mari? Cikaklah, dia mari nasihat kepada kaum dia. Ada lagi, dalam surah lain lagi, iaitu Allah tak ada raya. رَجُلًا أَي... رَجُلًا أَي ada seorang lelaki dia, dia susuk email dia dia tak tunjuk katanya dia ber email. kalau orang tengok dia tengok suka dengan orang ramai-ramai tapi orang, -orang ni orang, orang ber email. dia hidup kecil dengan orang ramai Eh, spatuk kedak meng nak bunuh orang hak mengaku katanya Tuhan dia Allah. Patuk kedak. Ha ni nak no, ayat katanya ada beberapa orang yang Allah Taala royak di dalam Al-Quran tapi tak ada royak sifat kullaksana dia. Katanya orang ni pasal mana? Supo juga di dalam suratu an namli ini ayat yang ke-40 berkata pula seorang so yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah. Siapa tu? Setelah ia berdoa ke hadarat Allah Ta'ala, maka singgah sana balqis itu dapat dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman dalam sekelip mata. Oh. benar ni, benda luar aja. Kalau jingk ifrik tu, dia berasa katanya dia hanala, dia besar, boleh jadi yogi okey. Istana mari letak di sini. Tapi orang ni, Wallahualamu. Dengan sebab doa dia tu her terima. Dan dia pun sendiri. Ayat katanya. Aku lebih pada jing ifrit lagi-lagi. Hei Sulaiman. Masya Allah. Ini nah, nah, kita tak ada korek dalai. Dia katakan. Aku akan membawanya kepadamu dalam sekelip mata. Ya, ayat lagi tu. Setelah Nabi Sulaiman melihat singgah itu terletak tetap di sisinya. Berkatalah ia... Ani Nabi Sulaiman sebut MasyaAllah. Nabi Sulaiman ni adalah seorang raja dan seorang nabi. Dia apabila dia tengok benar yang pelak dan lebih daripada benar biasa berlaku, dia kata kenapa? min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ayat ni orang duk tulis di rumah baru. Okay. Wa umuh baru Pak tulis Hatha min fadli Rabbi Babli khaita baru Hatha min fadli Rabbi ya Apa ya? Eh? min fadli Rabbi Ini adalah Kelebihai kurnia yang tuha ku bagi Wallahualam lah na, Kita nak tulis di umuh baru Kau khaita baru Kau gapa baru Ikutlah Wallah alam. Saya pun tak tahu katanya Bapa boleh orang tulis Ayat ni di umuh baru dituk, Di tuk ni Wallahu alam tapi kata-kata ni adalah kata-kata Nabi Sulaiman. Dia kata begini, ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya Nabi Sulaiman ya reti diri dia sendiri katanya benda ni adalah ujian Allah Taala betul-betul apa bukan? Ini adalah kelebihan kurnia eh yang Allah Taala beri kepada dia sehingga dia boleh retah jing manusia syaitan dan gotu goto ni bahasa-bahasa menata dia retih menata-menata pun jadi kuasa dia berlaku apa ni duduk di bawah jaga air kuasa dia berlaku maka dia tunduk nomb-nomb kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah saya baca tak tak dah habis sebab masa habis dah hatullah insyaallah kita sambung semula Esok ayat ni duduk Masih lagi duduk di dalam perkataan Nabi Sulaiman Dan Kita akan Lebih tahu lagi Apakah kesah yang berlaku selepas daripada ni Yang panjang kita tengok di dalam tafsir-tafsir pun Begitulah Yang berlaku selepas daripada uh, Nabi Sulaiman Tengok istana duduk dihadap Lepas tu Raja Balkis mari Dibawa Raja Balkis Mari kepada Jumpa dengan Nabi Sulaiman Sehingga Nabi Sulaiman tanya Hei Balkis, ni istana pun kau? Raja Balkis tengok Eh, suka dengan istana aku Padahal istana dia dah. Dia tak khabar katanya Istana dia dibawa Daripada Yaman, mari ke Palestine Wallahualam Sepada itulah Wallahualam wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh